Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang ke video saya. Oh ya teman-teman, sekarang kalau kalian tergabung ke video ini, terutama ke YouTube channel saya, saya perkenalkan dulu diri saya, yaitu Marnis Papa. Oh ya teman-teman, apabila kalian oh, mampu ke YouTube saya, ke channel YouTube saya, saya sangat berterima kasih dan saya ucapkan selamat datang dan semoga video-video saya, konten-konten saya dapat oh, terhibur buat teman-teman semua. Dan sekarang ini teman-teman video saya oh, tidak oh, ini sangat unik yang tidak pernah ada di video orang lain di channel YouTube orang lain. Oh, kenapa saya unik-unik? Saya mau review makanan yang tidak pernah seperti istilahnya kayak makanan kucing, guys. Tapi saya masak sendiri. Bukan masak sendiri sih ada orang yang masak. Lalu jadi kami ini adalah salah satu bukti ya teman-teman dan contoh yang mungkin teman-teman di Indonesia atau mungkin anak-anak yang ibunya pernah ke Saudi ya pernah bekerja di Arab Saudi lalu kalian tidak pernah tahu gimana cara kami makan ataupun apa yang oh, apa yang ada gitu ya kalau oh, gimana kami tidur itu tidak akan pernah teman-teman ataupun anak-anak yang ibunya jadi oh Arab Saudi tidak akan pernah tahu. Nah, sekarang video saya ini biar kalian tahu gimana sih makanan kami di Saudi yang seadanya saja yang mungkin oh ya apa yang kami lakukan yang penting bisa masuk dalam perut dan berfaedah dan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teman-teman ini adalah Uh, masakan dari teman aku jadi oh uh, tema oh uh, majikan aku oh uh, majikan dia itu kami berkumpul bersama-sama kemudian dia itu masak nah karena di sini majikan itu buang kepala udang jadi ini seperti yang saya bilang ini adalah saya mau review makanan oh uh, kepala udang saja oh uh, terus uh, saya coba sih gimana rasanya. Memang sih enak kan kita makan biasanya. Coba kan kepala udang itu dimakan juga nggak jadi masalah. Cuman ini keanehannya hanya kepala udangnya benar. Jadi nggak ada badannya, tidak ada guys. Jadi badannya buat majikan, nah kepalanya buat kita. Gak sayang dibuang gitu kan dibuang tuh nah kemudian daripada terbuang disitu mungkin ada faedahnya jadi kita teman saya oh, berinisiatif oh, untuk memasaknya itu yang kita rasakan sekarang teman-teman so buat kamu jangan bosan dan kamu harus nonton semua teman-teman harus nonton penuh supaya kalian tidak gagal paham dan juga, apabila kalian miler, kalian boleh coba di kampung di, di rumah sendiri. Caranya mudah banget, kalian oh, beli, cukup beli udang, entah berapa kilo, kemudian kalian jangan buang kepalanya biar kalian tahu rasanya gimana, rasa kepala mudanya. Nah, sekarang saya sudah siapkan ini, adalah ini kiriman dari teman saya. Ini jadi, teman-teman, ini saya juga mau coba. Sebenarnya ini udah malam ini makanan asa saya oh ini berapa saya mau dihan itu gimana caranya dia masak ya teman-teman nah oh, dulu ya. <laughs> waduh oh my god oh my god kalian tengok guys ini benar-benar kepala udang ini benar-benar kepala udang tidak ada isinya tidak ada isinya guys tidak ada badannya benar-benar kepala udang lalu bagaimana cara beliau masak itu pun saya nggak tahu karena dia bilang kita masak akan jadi enak oh, kemudian saya dikirim juga buah buahan ini, ini buah dan ada jawadi oh, sekarang tidak panjang debat teman-teman saya mau coba makanan aduh sampahnya itu terbuang jadi kita ini tempat sampahnya ini Biasanya ini ke makanan kucing teman-teman tapi ya daripada terbuang <laughs> jadi teman-teman ini adalah keunikan channel saya hanya di channel saya makan kepala udang hmm. Hmm. jadi jangan pikir Mungkin teman-teman yang lain tidak ada makan di kepala udang. ada yang kayak mana yang susah untuk saya jelaskan tapi saya pernah merasakan itu kalau di kampung saya, kalau punya anak kecil ataupun apa-apa, makan udang itu bisa, bat, anaknya bisa batu gitu, jadi kalau makan udang itu, nya ya, kulitnya dibuang kemudian, kepalanya dibuang asli, kemudian dimasaknya tapi setengah matang aja jangan terlalu matang banget, karena ayam ini, wapannya oh, itu uh, udang ini kan cepat matang tuh terus langsung makan kalau dimakan kepalanya ini memang berbahaya di sini kita batu-batu nanti gitu apalagi buat kalian yang masih menyusui itu jangan makan sama sekali kepala udang karena nanti anaknya itu akan batu me Mana saya kembalikan channel YouTube saya ya, Bu? Channelku hilang. Ini nanas, Guys. Hmm. Jadi nanas ini masaknya masaknya enggak benar benar masak. bener-bener ini nanasnya, ada rasa nanas. kayak rasa apa nih no? ke dondong? aduh aku kangen makan kedondong guys. kalau dibuatan udah hmm. dari dari dari makan ini, hmm, kepala udang terus nih, nih, terus kita kembali lagi ke hmm. ini makanan Arab Saudi guys nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ini nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ini pahdanya apa? Karena pencernakan gitu. Enak, enak banget, enak enak enak enak dari durasi itu loh. berapa? hmm, belum dapat enam jam gitu. hmm, hmm, enggak. Ya. aku kenyang banget teman-teman. hanya makan kepala udang, makan buah-buahan. Jadi kenapa saya makan seperti ini teman-teman biar saya tahu rasa di Indonesia musim corona teman-teman yang lain saudara saudara kita yang lain ada yang nggak makan gitu. Jadi mungkin kalau juga mereka melihat makanan ini walaupun kepala udang, selagi itu udangnya tidak di dari WC ataupun udangnya tidak dari tanah dia tetap ini bersih asli. Daripada nggak makan, pasti mereka makan juga. Sama dengan keadaan aku sekarang. Daripada aku itu, kangen. Aku kangen makan udang karena di Arab Saudi itu dapat majikan itu empat dua tahun tidak pernah makan ikan. Udang yang namanya ikan laut itu yang amis amis tidak pernah majikan beli. Yang mereka beli cuma ayam ayam ayam ayam dan ayam ayam jadi udah bosan makan ayam tapi walaupun saya bilang ini bosan saya juga bersyukur masih ada orang di sana itu di di, di keluarga saya ataupun di kampung saya ataupun oh, tetangga saya terusnya di Indonesia yang jarang makan ayam karena harga ayam juga bagaimana tapi kalau saya bedain kenapa harga ayam di situ mahal rasanya juga enak kalau ayam di sini itu rasanya kayak apa gitu ya menurut aku aku bisa bedaan banget kalau di Indonesia itu kita beli ayam walaupun satu potong ataupun beberapa potong tapi kita masak dengan selebur doang kita goreng kemudian campur cabe tapi gimana rasanya itu nikmat banget enak banget tapi di sini ayamnya pada gede-gede tangannya gede-gede semuanya tapi kalau kita makan itu entah bumbunya yang kurang enak atau karena kebanyakan minyak karena campur dengan nasi atau beda masaknya saya enggak tahu tapi rasanya itu beda daripada kita di Indonesia ayam kita Indonesia tetap bagus gitu lalu kenapa saya ngomong makan seperti ini teman-teman ini adalah Salah satu menggambarkan kepada kita ini, pada musim corona, masih ada yang tidak ada makan. Kalau mereka juga minus seperti ini, mereka mungkin berpikir daripada aku tidak makan, hanya nasi putih. Ini kepala udang itu tidak ada tai di situ, tidak ada dia bersih dari air. Kemudian kita tinggal bereskan, kita olah dengan jadi makanan kayak saya tadi. Lalu kita makan, nah, campur dengan nasi itu udah alhamdulillah karena apa teman-teman di Indonesia itu memang banyak sekali yang di, oh, susah mencari makan. sementara kita di sini aku tadinya makan aku teman aku kenapa dibuang gitu? aku berpikir lu kalau mau kalau bisa masakin kita makan bareng saya bilang ya dimasak dua piring itu banyak sekali itu teman-teman. saya sudah bilang ambil sedikit kurang kurang lupa labuan gitu tapi dia jujur dia tidak mau lakukan katanya kita harus makan kalau kamu berani makan gitu jadi makanan ini tidak ada oh di situ kotor unsur kotor ataupun apa apa walaupun dia kepala karena cuma kepala ini kan nggak ada daging di situ gitu tetapi kalau kita pikir sewa oh, kan misalkan aku di Indonesia di mana aku cuma nasi nasi putih doang kemudian uh, aku melihat kepala udang yang di situ masih ada sedikit dagingnya kemudian banyak yang penting dia itu bersih belum bau belum belum rusak gitu ya belum kotor gitu maksudnya belum bau lagi gitu, belum rusak saya bisa olah mungkin akan menjadi makanan yang untuk disantap oleh mak nah, dengan nasi putih saya akan berpikir demikian. Nah saya coba sekarang ini teman-teman ini adalah salah satu menggambarkan kita itu beginilah mungkin keadaan teman-teman ataupun saudara kita yang tidak mampu makan beli makan gitu. Oh ketika melihat ini mereka makan. Nah makanya aku oh, pelajari diri aku untuk apa adanya kita makan kita bersyukur yang diberikan Allah kita oh tidak jarang jangan buang makanan karena makanan walaupun itu saya buang nenas itu ya tapi nenasnya itu nanti saya makan lagi lah. Oh, dan ini juga saya makan tapi ini kepala anginnya mungkin saya sudah siap karena terlalu saya takut nanti batu-batu karena kepala udang ini kalau kita banyak makannya terutama ininya itu loh ininya apanya itu tangannya itu itu kurang baik juga teman-teman ya. Oh jadi itulah Oh apa intinya kenapa saya makan kepala udang ini lalu sekarang teman-teman karena sekarang udah malam saya mau gosok gigi mau cuci bersih-bersih ganti baju dan saya mau tidur sekarang saya ambil video ini pada jam menunjukkan jam 12 malam teman-teman Uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kalau menonton video saya dan apalagi nonton sebelumnya dan juga saya ucapkan uh, kepada teman-teman selamat datang dan jangan lupa untuk segera memberikan saya subscribe ke channel youtube saya dan juga memberikan like dan boleh kalian komentar sesuai undang-undang youtube -nya. Uh, mungkin sampai sini aja assalamualaikum warahmatullahi